Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, di sini saya akan perkenalkan Perumahan ya Perumahan Logam Bangustia 2 ini Perumahan Logam Bangustia 2 ya Berkedudukan di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nah kondisi di video ini adalah... Kondisi perumahan LBS 2 saat ini yaitu hari Kamis 9 Maret 2023. Nah kebetulan di sini saya dan bunda ya istri sebagai, eh, juga sebagai salah seorang marketing perumahan LBS 2 ini. Nah situ ada nomor WA-nya bunda Soraya 0821-2352-8418. Nah ini adalah jalan masuk ya sudah sangat ramai. Saya masuk ke sini itu 2 tahun yang lalu ya. 2021. Dan masih sepi. Tapi sekarang sudah berkembang jauh. Inilah perumahan LBS 2 berkembang pesat. Nah, waktu pertama kali saya masuk belum ada itu ya. Yang gunung-gunung ini belum. Belum ada ini. Nah, sekarang sudah ada. Ya, dan ini sudah dipakai. Dan di sini juga ada. Ya, ya di sini ada Alpamar. Sudah masuk. Sudah lama ya. Nah, di sana ada kolam. Ya nah ini adalah perumahan subsidi ya perumahan subsidi dari pemerintah ya dari pemerintah jadi cicilannya itu seribu kalau lagi satu juta tiga ratus ya satu juta tiga ratus per bulan selama lima belas tahun tapi juga tergantung umurnya ya umurnya yang bisa ngambil adalah umur dua puluh eh, 1 tahun sampai umur 45 puluh lima, yang empat tahun. Nah, silakan bunyi "bunda" Suraya. Nah, ini sudah ribuan rumah di sini yang berdiri, jadi sangat mudah ya. Yang penting persyaratannya, jangan ada BI checking atau utang online, ya, utang lain. Nah, di sini silakan ada BPNs bisa, karyawan bisa, yang punya warung bisa. Ya, yang punya warung, eh, yang punya usaha, bisa. Nah, di komplek ini juga, ya, saudaraku, ini perumahan. Kalau saya lihat, ini adalah perumahan terbesar di Jawa Barat, ya. Karena ini adalah perumahan LBS2. Nah, pertama kali saya masuk tadi itu di depan Gapura itu, ya, di depan ya, Gapura lah itu. Itu perumahan LBS2, jadi berhadapan-hadapan, dan ini sangat dekat dengan jalan tol yang ada di Gabus, yang mau ke Jakarta, yang mau ke mana dekat. Nah, ini di sini kawan, perumahan ini saya sengaja jalan ke belakang. Ya, nah ini ada jembatan. Jadi perumahan-perumahan ini sudah terisi semua ya, sudah terisi. Yang saya lewati tadi itu semua sudah uh, terisi ya, sudah penuh. Jadi di sini kawan, rumah itu sudah ready ya, rumah sudah ready, sisa datang selesaikan administrasi. Nah, Untuk lebih jelasnya lebih lengkapnya seperti apa perseratan rinciannya bisa hubungi Bunda Soraya di 0821-2352-8418 ya, Karena saya sudah 2 tahun di sini dan mantap Nah di sini dari berbagai suku ada di sini, dari berbagai agama ada di sini, berbagai etnis ada semua di kompleks yang besar dan luas ini dan di perumahan LBS 2 di sini juga akan dibangun ya akan dibangun uh, sekolah SMP kalau tidak salah nanti ada lewat itu SMP 7 Cibitungka. jadi di dalam perumahan ini ada SMP-nya dan di sini akan ada pasar ya ada uh, kegiatan ekonomi di dalam perumahan ini nah ini terus melaksanakan pembangunan ini saya sengaja mutar-mutar ya dari ke blok sampai ke blok O dari blok A, blok B, blok C, sampai blok O. Nah, ini yang saya lewati ini sudah ada penghuninya semua kawan. Dan ini LBS terus membangun ya, membangun. Entah sampai berapa ribu, bahkan mungkin di atas 10.000 ribu lah ini. LBS akan membangun perumahan. Ya, Nah, ini kita sedang menuju ke blok O. Artinya blok yang baru dibangun ya. Yang baru dibangun sudah ready stoknya ya tinggal bagaimana cara uh, mengurus administrasinya nanti dibantu oleh Bunda Soraya persyaratan apa saja yang, yang diperlukan nah tolong bantu bagikan video ini kawan karena siapa tahu ada saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat kita yang ingin memiliki rumah subsidi yang murah super murah ini tapi kekurangan informasi dan ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek Ya, untuk wilayah Jabodetabek. Nah, ini kita sedang uh, menuju ke blok O yang sedang uh, sudah selesai pembangunannya. Ya, ini dan ini terus berkembangnya. Nah, inilah blok yang baru saja selesai. Tetapi di blok ini, ya sudah ada. Ya, sudah ada yang beli, walaupun mungkin uh, belum sempat ditempati karena ini baru saja ini perumahan, tapi sudah mulai ada yang nambah-nambah rehat-rehat depan. Nah yang akan saya datangi ini adalah rumah uh, yang baru tapi sudah ada yang beli, namun masih banyak stok yang lainnya. Jadi silakan kawan, mumpung apalagi mau bulan Ramadan ini, uh, situasinya ini ada uh, apa namanya promo ya promo. Nah itu ini kondisi terakhir, ini di blok O ya rumahnya yang baru ini. Nah, ini-ini. itu ini. Nah, itu kawan. Lihat. Nah, saya terus ke belakang. Nah, di belakang sana nanti kita akan tembus ke rencana pembuatan gapura lagi ya. Apa namanya pintu gerbang. ya Jadi pintu gerbangnya ini ada dua. Depan dan belakang. Dan di pintu gerbang itu jalan besar semua. Nah, ini saya kebetulan ke salah satu rumah. Nah, ini sudah di, dia nambah-nambah ke depan. Nah, di, sebelah, di sebelahnya itu baru saja hari ini mereka e, menyelesaikan administrasinya. Dan coba kita lihat dalamnya seperti apa, kawan. Nah, ini ya. Ini perumahan e, bos subsidi. Jadi memang murah, ya. Nah, ini dalamnya ada dua kamar, ya. Ada dua kamar. Nah, itu kamar pertama, kamar kedua. Kemudian ada kamar mandinya. ya itu kamar mandinya. Nah, di depan kamar itu ya, ruang tamu. Nah, itu ada kamar mandi di situ. Nah, ya ini kawan. Ini sedang proses, hampir sudah hampir selesai ini ya. Sudah hampir selesai. Nah, jadi rumah di sini nih eh, sudah ada fisiknya. Jadi, sudah punya fisik. Ya, kemudian masuk pada administrasi, lengkap akad. Ya, akad kredit. Langsung bisa ditempati. Langsung bisa ditempati. Nah itu listriknya itu baru disambung. Baru saja disambung ya. Baru saja disambung. Karena ini memang baru. Nah ini ini adalah blok O. Ya kalau tidak salah ini blok O ini. Nanti ada lagi blok di atasnya. Karena blok A, B, C, D, E, F, G. Sudah habis semua kawan. Ya. Nah. nah coba kita keliling-keliling lagi. Ya coba kita keliling-keliling lagi. ah ini. Nah ini yang baru-baru ini ya. Jadi sudah ready semua rumahnya. Sudah ready. Karena ada informasi katanya ada beberapa tempat perumahan. Eh, rumahnya belum ada tapi sudah setoran duit. Nah kalau ini tidak. Rumahnya sudah ada. Nah kita menuju ke pintu gerbang. ya Ini pintu gerbang belakang tuh. Itu juga di sana itu jalannya jalan besar. Itu akan menghubungkan pintu gerbang ke utama. Nah, itu lagi dibuat jalannya tuh. ah ini semua dalam proses. Ini nggak lama. Udah jadi lagi. Ya karena uh, habis ini dia akan mengerjakan perumahan LBS 3 yang di depannya. Ini ini sudah penuh sampai ke sana-sana. Jadi ini padat ya, padat nanti perumahan. Ya, saudara-saudaraku, ya, tempat kuliner mungkin di sini ada ya tempat kuliner, tempat oh, apa? Oh, ekor perputaran ekonomi juga di di, di di dalam ya terjadi ada nanti ruko-ruko ya, banyak jadi waktu saya pertama kali masuk ke sini, 2021, belum seramai ini, kawan. Belum. Nah, setelah 2023 ini, 9 Maret, saya juga kaget pas jalan-jalan. Wah, ya airnya mantap, listriknya mantap. Oke. Okay. Nah, ini yang baru-baru ini, yang masih baru-baru, yang ready stoknya. Dan ini saya lihat perkembangannya nih tiap hari. Ada saja, ada saja yang masuk, yang yang oh nyari rumah dan membeli rumah ya walaupun ini kredit kawan jadi kalau tidak salah ya sekitar satu juta tiga per bulan ya, selama 15 tahun dan untuk lebih rinciannya karena ada juga yang 10 tahun ada yang 20 tahun eh, tentunya kredit bulanannya juga berbeda nah silakan hubungi bunda soraya di 0821 dua satu nah ini baru-baru semuanya ini perumahan baru saja semua nih Ya, tapi sudah ada yang tempati, tempat, ya, sudah ada yang punya. Uh, cuma karena mungkin kerja, jadi tidak ada orangnya di situ ya. Ada yang kerja di Cikarang, ada yang kerja di mana. Nah, ini posisinya di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Perumahan LBS 2. Pasti semua sudah tahu dan bisa dicari di Google. Di Google itu lengkap ya, ada. Nah, Jadi ini arah. Uh, kembali dan luas lagi sebelah sana kita belum sempat jalan yang di yang di sebelah sananya itu ya. yang di belakang saya itu kita belum sempat lewat ke sana itu blok, uh, blok j apa blok K itu yang di sebelah sana itu. yang di belakang saya nah. jadi ini jelas ini ribuan rumah ya dalam satu komplek nah, kalau tidak salah dengar katanya ya akan dibangun di atas 10.000 ya di atas 10.000 artinya akan banyak Eh, manusia di sini yang tinggal, orang-orang artinya perputaran ekonomi juga di sini sangat bagus. Dan beberapa tempat di sini, tempat cukur apa sudah ada ya. Nah, kita jalan ke depan sedikit. Nah, di sana ada lapangan. Nah, di sini lapangan ini tempat fasilitas umum, komersial ya. Nah, ini yang ini yang sebelah kiri saya. Nanti coba akan berhenti di situ. Di sinilah akan dibangun eh, sekolah ya, sekolah. Nah, di sini nih, sekolah, ruko-ruko, apa semua. Di sini tempat perputaran ekonomi yang kosong nih. Pas di tengah-tengah. Nah, itu ada ya SMP Negeri 7 Cibitung. Nah, di sinilah tempatnya akan dibangun SMP Negeri 7 Cibitung. Sampai ke sana itu tempat kegiatan-kegiatan ruko dan sebagainya. Ekonomi lah berputar di situ ya. Ini berada di sekitar blok. Oh, dekat-dekat blok J, blok K ini ya. Tapi ini blok ini dekat-dekatan semua, dekat-dekatan. Jadi sekali lagi bagi sahabatku sejabodetabek, ya tolong bagikan ini semoga informasi ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan rumah. Ini 9 Maret 2023. Tahun 2024 pasti akan ada lagi perkembangan ya, akan semakin besar. Karena dulu ini waktu saya pertama masuk jalanan ini masih belum dibuat gini. Masih becek-becek, masih tanah. Nah sekarang di apa berkembang pesat. Nah di sana ada masjid besarnya. Ya masjid besar di tengah-tengah. Nah biasa itu ada beberapa blok itu punya masjid masing-masing. Tapi yang paling besar masjid yang ini ya. Jadi kalau ini Jumatan di sini yang umat muslim Jumatan ini penuh. ya. Di sini juga lebarannya di sini ya. Kalau masuk masa lebaran di sini. Nah, ini 2023. Nah, ini kita mutar. Ini perumahan-perumahan. Ya, blok blok e, I blok E. Ya, ini blok E kecil, blok E besar. Nah, ini yang saya masukin. Kalau itu sudah padat, sudah penuh semua kawan. Ya, sudah penuh. Jadi, bagi baiklah kepada sahabatku. Saya tunggu. Ya, tolong bantu bagikan. Semoga ya, informasi ini bermanfaat dan sekali lagi yang minat memiliki rumah ya kredit tiga oh, 300 per bulan ya silakan hubungi Bunda Soraya di 083558418 nanti akan disampaikan nanti akan dituntun nanti akan dikawal oh, seperti apa penyiapan administrasinya. Yang penting belum punya utang atau BI checking ya, jadi belum pernah ngutang ya tidak ada tanggungan bank ataupun mungkin utang-utang online ya ada tuh yang online pinjol, nah, itu tidak lolos itu kawan ya di sini semua bisa ya karyawan-karyawan atau mungkin ada yang punya usaha warung ya warung sembako warung apapun lontong, nah bisa di sini eh, masuk. Karena memang ini pemerintah menyiapkan untuk uh, murah ya. Karena ada subsidi dari uh, pemerintah uh, Republik Indonesia. Nah ini kalau yang ini nih, sudah, sudah penuh semua. Sudah ada orang-orangnya semua kawannya. Nah, Di sini. Nah, ramai. Ramai. Nah. Nah ini saja kawan. Sekali lagi salam hormat buat semuanya. Salam persaudaraan, salam persahabatan. Dan saya memohon berharap agar tolong bantu bagikan ini video. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Karena masih banyak saudara kita yang bingung nyari perumahan. Nah, di sini di LBS 2 rumahnya sudah ada sisa ngurus administrasi. Ya, jadi selesai administrasi semua. Akad kredit selesai. Ah, langsung bisa ditempati, ya bisa ditempati. Nah, ini ini tanpa rame kawan. Nah ini sudah masuk di e, e besar ya ini e, e besar ya. Blok blok e itu ada dua e kecil dan e besar. Nah, ini, ini ada juga lapangannya situ ya, untuk lapangan bulu tangkis, Voli ada ya, e bulu tangkis sekali itu ya. Ini menuju ke rumah saya, rumah saya di, di belakang. apa? Di sebelah sana Ini menuju terakhir Ke rumah saya nih Kita lihat aja rumah saya kawan Hei. aduh Mantap ya ah, Nanti kita akan finish Di rumah saya ada di sana Yang hijau itu kawan Nah ini rumah saya yang hijau Ya kan Buka Ini garasi apa semua nah, Silahkan share